orang-orang yang menerima perkataannya. Hoi men un apodexamenoi ton logon autu. Ada kata apodexamenoi di situ. Secara harfiah artinya menerima dengan gembira. Penting bagi kita untuk melihat kembali kehidupan jemaat mula-mula. Kemudian kita relevansikan dengan kehidupan jemaat di zaman sekarang. Ada perubahan besar yang terjadi di tengah dunia ini.